Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to my channel Namun sebelum menonton videonya mohon dukung channel youtube saya dengan cara like, komen, dan subscribe sekaligus nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari saya Khusus, jangan di skip ya Atau dilawatin iklan yang ada di video ini Oke okay guys Selamat menonton di konten yang sama yaitu proses berburu ikan di malam hari di Pulau Nusmis dan kali ini saya kembali lagi bersama dengan masyarakat Lorulun datang ke pulau ini untuk berburu ikan di pulau ini banyak sekali spot atau tempat-tempat ikan yang jarang diketahui oleh orang khususnya masyarakat lain di luar desa Lorulun dan saat proses berburu ikan di sini di saat air turun, kita hanya punya waktu kurang lebih satu jam untuk berburu ikan karena jika lewat dari satu jam, maka airnya akan naik dan peluang kita untuk mendapatkan ikan menjadi sedikit banget guys karena, kalau air turun kayak gini itu biasanya kita agak kesulitan untuk mendapatkan ikan yang berlarian dan paling hanya beberapa ikan yang lagi tidur di rumput-rumput laut atau di bebatuan tapi, di saat air lautnya udah mulai naik, di saat itulah ikan-ikannya mulai pada bermunculan, dan momen ini harus dimanfaatkan dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan ikan yang banyak. Intinya, Anda harus lincah untuk melihat pergerakan ikan, dan Anda punya kecepatan untuk menikam ikan. Dengan modal ini, Anda bisa mendapatkan ikan yang begitu banyak, guys. Jadi, Jangan heran kalau hasil berburu ikan dari masyarakat desa lorulun mereka dapat menghasilkan ikan yang begitu melimpah Di spot kali ini saya berburu ikan di rumput-rumput laut dan di sini banyak becek sehingga kita harus pelan-pelan berjalan untuk menikam ikan. Karena kalau kita berjalan dengan cepat maka airnya akan kabur sehingga kita tidak dapat untuk melihat ikan secara jelas. Beda dengan spot atau tempat ikan yang di perbatuan, guys. Gimana menurut anda sahabat itu? Gampang atau susah dalam proses berburu ikan? Intinya, kalau Anda belum pernah untuk berburu ikan di spot seperti ini, maka akan menimbulkan kesulitan bagi Anda untuk mendapatkan ikan. Tapi, jikalau Anda sudah pernah sering untuk berburu ikan di tempat seperti ini, maka dengan sangat mudah Anda bisa mendapatkan ikan. Proses berburu ikan seperti ini cukup medelahkan, tapi di sisi lain saya merasa bersemangat untuk menikam ikan karena di sini dalam proses berburu ikan, kita secara nggak sadar ada muncul rasa gengsi dalam diri kita kalau hasil berburu ikan yang kita dapat harus lebih banyak dari masyarakat yang lain. Dan selain itu juga proses berburu ikan seperti ini merupakan bagian dari olahraga karena kita harus punya fisik dan stamina yang cukup untuk berburu ikan, guys. Dan kini airnya mulai naik. Hal itu bisa kita ketahui dari air laut yang begitu dingin itu sudah menandakan bahwa air naik sebentar lagi. Oke okay guys, demikian sedikit informasi terkait proses bamiti atau berburu ikan di malam hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Farus Raditya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.